Hai hai hai Beberapa jenis hewan di dunia saat ini memang ada yang sedang mengalami kepunahan Kepunahan hewan dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan salah satunya ialah faktor manusia Yaitu perusakan habitat karena perluasan lahan pertanian dan penebangan hutan Faktor lain ialah serangan asteroid, polusi, masuknya spesies asing, kurangan makanan dan penangkapan ikan atau perburuan yang berlebihan Memang dalam sistem kehidupan, kepunahan adalah hal yang wajar terjadi dalam seleksi alam. Ada prinsipnya, spesies yang dapat fit dengan lingkungannya akan survive alias bertahan hidup. Arti dari fit sendiri bukan berarti harus kuat secara fisik ya, melainkan seberapa konsisten spesies tersebut dapat beradaptasi. Itulah sebabnya teori evolusi selalu menekankan pada konsep survival of the fittest dan bukan survival of the strongest. Salah satu bukti akan konsep ini adalah kepunahan hewan-hewan raksasa prasejarah. Selain itu, kepunahan mereka dapat terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat. Seperti halnya dengan harimau berkiki pedang atau sabertut tiger, yang baru-baru ini ada beberapa ilmuwan yang berhasil menemukannya dalam kondisi utuh. Penasaran? Eh tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Tengkorak Harimau berkiki setajam pedang yang telah punah 13.000 tahun lalu Ternyata baru-baru ini ditemukan di sungai Nisabotna Timur, Lawah, County, Amerika Serikat Penemuan ini menjadi penemuan tengkorak harimau berkiki pedang terlengkap yang pertama kali di LoWa, menurut data dari para ilmuwan. Bahkan, uniknya lagi, tengkorak itu ditemukan dalam keadaan utuh dan sangat baik. Selain itu, temuan ini dianalisis dua profesor asal LoWa State University dan Northwest Missouri State University. Menurut salah seorang profesor arkeologi bernama Matthew Hill, harimau ini berjenis kelamin jantan dan mati pada akhir zaman es sekitar 13.605 lalu, hingga 13.460 tahun lalu. Hill melakukan analisis bersama rekannya, David Esterla yang merupakan profesor biologi di Northwest Missouri State University. Profesor arkeologi ini juga menambahkan Sangat sulit menemukan sisa-sisa fosil harimau berkiki pedang ini. Tengkorak itu sangat penting. Temuan hewan ini tersebar luas dan biasanya diwakili oleh kiki atau tulang yang terisolasi. Namun untungnya, tengkorak dari sungai Nisabotna Timur ini dalam kondisi hampir sempurna. Dan temuan yang memiliki tengkorak lengkap seperti ini sangatlah langka. Ini seperti menemukan jarum ditumpukan jerami, kata Profesor Matthew Hill. Dan jika ditotal secara keseluruhan, hanya ada sekitar 70 tengkorak harimau bergigi pedang yang pernah ditemukan di Amerika Serikat. Dan gak hanya itu, harimau bergigi pedang ini sendiri diduga telah berevolusi menjadi harimau yang hidup saat ini. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.